Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> Salam sedulur dari Mang Dayan hmm. Mang kali ini Mang Dayan bareng Oke okay. Kami akan membahas, yang kaki, jujur nih ngomong Ada baso-baso Plembang yang ambigu ah. Baso yang hati-hati kalau disebutkan sama Wong yang di luar Palembang Nah, aku dionian deh Sudah-sudah Inset dulu, oh. Mang c dulu ya Oke okay. <laughs>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 Mang Dayat, pokoknya, kasih... Satunya, satu, ya. aku kasih kata dan kalimat ya. Mang Dayat tinggal artikel Boleh okay. Saya tahu kan yang hmm. nonton ini belum tahu makna ganda ini Iya, iya, iya Oke okay. Oke, okay. okay. okay. kata yang pertama hmm. Aku pengen Galak Jadi, ya, ya, ya. kalimatnya ini Ay, galaknya nih anakku woi galaknya kalau tembak, woi uh. galaknya, artinya itu mau, oh, mau, mau. Jadi uh. kalau luar, masa luar galak itu tuh ini ya sangat, eh woi nah. galaknya. Oh sangatnya, ini okay. bertentangan. Bertentangan, bertentangan. Jadi bukan kalau sebelas dua belas jauh. <laughs> Galak, berarti kato-kato. Yang punya dua. Dua makna ambigu. Kalau di Palembang Arti, dan Blasier. Hati-hati memakai samogon luar dua Palembang. Tidak dupak Oke oke oke. Lupa tuh juga bukan ini ya, yang benda untuk. Oh, ini Dupa. Oh, Dupa, lupa. Beda. lupa. Lupa benda. Terlala setan ya, terlala. <laughs> <Ternasetan. laughs> ini ya um, agak sering dipakai oleh ibu-ibu pas lagi dibeli beli-belanja. Hmm, semato. Semato. Itu kan nih yang enggak tahu nih. Beli tomat semato. Mana tomat? Mana tomatnya? Jangan bingung-bingung. Coba dijelaskan Bunda. Kalau bahasa Palembang semato itu artinya soon. Nah, soon. Soon. Kalau di Eh, uh, luar luang Palembang semato, semato bisa digantung ke satu mata. Nah. Satu. Karena kalau mau luar mungkin dengan kartu semato itu semata. Iya. Iya dah. Satu mata, mungkin ngajak ngomong pribadi. Oh iya benar benar. Benar benar benar. Nah. Esuk Jadi kalau di pasar tomat semato. Nah, Ngejak wong Palembang nih. Biaso lah <laughs> ya. oh, toyo iya, beli bayar. Tapi kalau di Jakarta tomat ada mato <laughs> sekarang nih, Cik. kalau iwa, luar di Nah semato, Dongkel kok. Benar benar, cokelik sih Tapi tidak pulau bahaya nah. juga. Kalau Galak tadi, ya, memang bahaya jauh Maksudnya ya bedanya. beda. Kalau ah, sematanya cuma agak aneh we. Agak aneh, tidak iya. Tiga, Nah, ini menurut aku punya doa makna. Oke, aku kasih kalimatnya mang, mangkera. I hmm. mantep kuliah di sano eh mantep mantep, Kalau mau nonton pasok Palembang gitu. Diem. mantep Enggak bergerak. Enggak bergerak. Ai mantap kuliah di situ. Enggak pindah-pindah di sana naik-naik. Yo. Nah. Enggak lulur-lulur. Tapi kalau baso Indonesia, heeh. Mantap, mantap. Satu yo, i bagus. Iya. Kan sebenarnya bahasa Indonesia mantap, tapi bahasa hmm. Palembangnya kantap. Kantap. Nah, orang banyak gue mantap. Mantap, biasaan. Aslinya kantap. Nah, ini juga nih lawanan berarti? Iya. Jadi ada yang mantap, tapi kalau bahasa Indonesianya diem sama bagus. Mantap, mantap. Oh, sebenarnya okay. bedanya itu sederhana, yeah. Bang. B. Kalau Palembang mantap pakai B. Hmm, kalau Jawa mantap pakai P. Dia gak sih? Mantap. Mantap. Mantap. mantap mantap mantap ya ya tapi namanya uang luar antara vokal itu kan tidak perlu jelas yeah, di ya. dan ah. nah, jadi ini uh, berkemungkinan salah presensi yeah. jadi salah satu kata-kata yang di hati-hati Mantap <laughs> uang di luar pelembab yes. belaga Ya. menurut aku ada dua makna yang melihat. Kita tahu kalau kalian setuju sejuta kalian, eh. hmm. oke. Kalimatnya Belaga, nah, kan eh, budak tuh. Wah, cuman omel. Lalu, pas seprei pelembang belaga, saya gantau. Gantel, kalau hmm. di luar sana yang mau tahu belaga itu banyak diikat. Eh, hey, enak, oh hmm. nah, sombong. <ah> ya, belagu, belagu, belagu, belagu. Huh? Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya belagu, belagu Pernah di ya, Jakarta, iya. Belah dulu, ini Iya, benar-benar. Iya, beda iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, Jakarta Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, wong Iya, iya. Iya, iya. Iya, Ikatanya ini apa namanya lagu, ada juga ganteng. Dari kemarin, aredatang jangan ditolak. Jangan. Aman, aman, hmm. anak si aman dua kan? <laughs> ini. Berarti tambah itu beda lagi, emang. Ya <laughs> emang, emang jadi. Jadi kalimatnya adalah aman ada aku, bes. Wow, jadi <laughs> random. Jadi, kalau aman itu kan bahasa Indonesia tahu, oh, "Aman tetra" yeah, Iya, gak ada gangguan. Kata "aman" ini mau melempar, dasar sadar kadang-kadang Kalau itu kata-kata sisipan, Yo, iya, iya, iya, iya. Nah, "Aman mau iya iya artinya "aman" ada aku, tuh artinya KALU Kalau ada aku, "aman" Kalau "aman" ada aku, "aman" ada aku. Kalau ada aku, "aman" ada Kalau ada aku, "aman" Kalau ada aku, "aman" Kalau Nah, jadi terkesan di kamu tadi Bener. Mungkin dikiru kasar, sombong tuh Karena kalimat-kalimat ambigu ini Kata-kata nah. ambigu, sorry Uuuu uh, uh. Aman-aman-aman-aman <laughs> Tapi kebiasaan <aku> biasa sama emang, gak <laughs> disebuti di A Tapi kok, aman-aman-aman, Kan kan kan. <laughs> Tapi kebiasaan biasa kita kan, gak disebuti di A, manu <laughs> ya, ya, ya, ya, ya. Mana ada aku Mana ada aku langsung Iya, nah, kalau cepet nih, Rai Iya, mana ada aku uh. Menujiku <laughs> nah. Sama pecah Dekat deh kate, sekarang tek iya, makin.. makin sedikit <tik> iya kate ai Ndak kate ai ndak kado itu psikologi sebenarnya. kalau mau panjat tuh berarti ada oh. ide kate tuh, dingam ada ngomong oh. <tik> oh. <tik> oh. tuh latih. kate Dua lagi ini emak, Mang Rayat uh? ini bahas Indonesia uh -huh. yang kalau di Palembang agak benar kasar Oh, aman Jadi kalimatnya adalah Oh ngaco loh. Nah. Biasanya bong luar kesini nah, Kalau luar Ini biasanya bong Jakarta ya? Yo Ngaco, itu cuman bong lihat. Jadi kalau dia tadi ngaco, ngaco aja Eh hey, daku-an gue nih, eh kacau ah, gue nih. kacau. Eh hey, kacau, kacau gue nih, kacau, oh. gue nih. Oh, Cuman ke sini, apa aja lo? Tidak itu sih, tidak <laughs> itu sih <laughs> <laughs> Ngaco bong Plemang loh. <laughs> Ayah tahu lah iya lah kayak kena sensor kalian bisa berbeda di lah yang yang <tuk> makna sebenarnya. jadi jos, kamu yang perempuan kalau datang wah ngacau jangan Iyap. marah Kamu <tuk> kamu awan nih iya benar. bener kamu gak paham ya kata lain itu kacau kacau keseran disini kacau Benar, benar, benar. kacau gak juga iya pengen ku sebutin sih aduh umak kamu tapi udah enak umak kamu kan Dede-dede Umar kacau mak. Jangan jangan jangan. Ay Nyarap Nyarap. Nih, nyarap. Nierap. Tau enggak? Tau enggak kamu nyarap? Oh, Oke, okay. aku kasih kalimat. Oh, Ayo ya, Mas, nyarap. Mm -hmm. ah, ini menurut aku ambigu ini, Mas. Ya, nyarap itu kalau dieluakan bahasa Jawa. Heeh. Sebenarnya baik ini ya ngajak sarapan? yes yaudah udah. Eh, nyarap mah <tuh> semua ini oh, gitu. datang ke Palembang. apa aja kau? nyarap itu? bahasa Palembangnya, nyarap itu luar sampah nah kamu kan? ngajak iya, iya, sampah nyarap iya. nah, ga iya. nenek itu udah deh kau ini nyarap mah ya, <tuh>, iya kalau di sini ngajak nyarap iya, ah <tuh>, kau ini mau ga bersih-bersih beda kan <tuh>, ya. kalau di luar artinya ini ngajak untuk sarapan <tuh>, kalau ini malah untuk ngomong sampah, ada motorin. Nah, jadi beberapa kalimat ambigu ini harus hati-hati yeah. dengan orang Jangan sampai salah pengertian. Betul. Sebenarnya masih banyak lagi tadi ini. Iya. Pakai kutik-kutik, ya. Memang rakyat bikin video ini biar setidak ini berkurang nih gara gara gara gebalang-gebalang-gebalang. <laughs> <laughs> <laughs> iya, karena banyak yang kita sebut ke tadi kawan. Oh, iya, kawan. Nah. Nah itulah keunikan dari e, bakso Palembang. Hmm. Tapi pada dasarnya ju. Sebentar satu lagi, Apa ju? Kena tak terperikasi dan sayang. Budak. Ha. Nah. Sapa? Budak itu kalau menurut jinjung mana? Iya. Tak kali belum? Benar. Biasanya kayak ubrak mana kau. Nah, nah itu kan kalau gitu anak mana lu? Hmm. Tapi ya, kalau orang-orang saya merdeka. Nah, budak. <laughs> Kalau orang-orang luar Palembang yang mungkin jarang dengar kata buddha, dianggapnya dia itu sistem kasta di Palembang ya, Bo? Dan Enggak itu memang kejadian, abah Wapo tadi kawan kawan aku sempat dengar. Mungkin jujur juga ya, pernah. Ada pernah. kawan yang ngomong. Pernah ada kasus gitu gitu. ngomong buddha, gitu loh. Nah, emang buddha kan kalau arti yang di masa lampau kan status hmm. rendah. Nah, Jadi, ini. Yang penonton mengeliat di luar Palembang, tolong ya, jangan langsung tersinggung. Budak udah, tuh, ya, ya. Buda, masuk Palembang ya. biasa tuh, kayak, anak mana lu? Jadi di Palembang, cukup kalau kamu datang, jangan langsung berdesal Berdesak <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> apalagi tuh udah, <Masa>, eh. udah, <pasal, tuh> jadi pada dasarnya juga bahasa Palembang ini, ini adalah bahasa Melayu iya yeah. ya yeah. maksudnya bahasa Melayu ini adalah embrio dari bahasa Indonesia Iya. Yeah. jadi kalau misalnya orang luar ke Palembang tidak usah uh, aku Semuanya. danya masuk Palembang yeah. dia mau ya, tenang-tenang dengar ke selama itu. Yeah. itu nah Benar. tapi Cakito datang ke Jawa ngomong-ngomong Jawa asli atau Sundo asli Nah, nah, udah pernah ngalamin udah ya. jumbuyan rasanya tuh Semayang, di situ Semayang Jumat di Bandung nah, khotbah bahasa Semendung aduh apa-apa nih? yaa yaa yaa amin, yaa amin yaa-yaa ngomong apa, amin nah, nah, jadi kalau kita di Palembang ya tadi sebenarnya Palembang ini adalah bahasa Melayu dan insya Allah sih pendatang-pendatang itu akan mudah banget oke okay, nah, nah oke, okay, yuk apa ya, lagi? kita bahas lagi. mudah-mudahan lagi. Amin. Penutup, <laughs> penutup. Ya, kalau buat teman-teman yang nonton channel Mang Dayat, kalau ada kata-kata yang menurut kamu ambigu, tulis komen di bawah. Nanti kita akan coba bikin nah. kalimatnya dan Mang Dayat artikel lagi. Jangan lupa ini juga <sukur> nih. Subscribers. Ya, jujuk onyol. Igenya yeah. juga sama. <set> Sikonyol Sikonol, <sukur> ya. Jangan lupa di subscribe juga ini. Jangan pelambang. Tadi cepat kita sama pelambang.